Sampai Ramadan berlalu, boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Tahun depan masih ada Ramadan. tahun 2024 masih ada Ramadan. Tapi kita mungkin sudah berpindah tidak lagi di atas tanah, tapi sudah masuk ke dalam lubang tanah. Pejamkan mata sejenak, bayangkan orang-orang yang tahun lalu bersama dengan kita. Sholat dengan kita, ingat kita posisinya di mana. Masih terbayang senyumnya di pelupuk mata. Tapi tahun ini dia tidak lagi bersama dengan kita.